Oh. Oh. Halo pemirsa sahabat JMA nih saya lagi bersama si bocil-bocil lagi main meriam ala-ala bikinan sendiri dari bahan-bahan limbah, bahan korek bekas sama kaleng, terus sama spiritus. penasaran suaranya kayak gimana? Ini? Buat sini ngerakit sendiri nih buat Ini lagi servis Ini bahannya kaleng bekas sama apa ya? Korek Yang ada itu ya Magnet yang ada percikan apinya ini Bahan cuma bahan limbah kaleng ini kecil kayak gini aja suaranya udah lumayan apalagi kaleng biskuit karena hmm. hmm? banter Ya atas meriam spiritus Wuh, <tuk> kencang <tuk> juga nih soalnya Ini cuma pakai kaleng yang kecil, kalau pakai kaleng biskuit itu, wuh, suaranya. Tutorial. Wo. Oh. Oh. lepas angin kencangnya ini. Wow. Ini Tutorial ke ya, ini. Gitu? Gue aja bisa nih bikin meriam ala ala. Ini mercon pabrik sudah enggak laku nih kalau di jalan ini. Sudah bisa bikin mercon. Ya. nggak tahu jenis kayak gini bahaya apa enggak ini. hasil kreativitas si bocil-bocil. lagi keren pertama mak. di cuma sederhana ya, cuma...